Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aji Kenari, kali ini uh, kita ada di luar ya teman-teman ya. Nanti kita akan uh, lihat di dalamnya ada lomba burung, dan nah, nanti kita akan ketemu sama teman-teman kenari mania dari Bogor nih. Di jalan ya Ibrahimaji uh, Bogor. Ini panasnya lumayan teman-teman di Bogor ya hari ini ya. Uh, mudah mudahan uh, ini enggak hujan. Ini uh, teman-teman kenari di sini lagi pada berkumpul. Uh, nanti kita akan lihat beberapa dari tips dari teman-teman uh, pemain-pemain di sini ya. Kira-kira uh, apa sih tips mereka sebelumnya? Lagi pada jalan teman-teman. Yuk kita ikuti. Hmm.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 change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and that better days I could walk, see here, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Live at night, every day. Live at night, not okay All I want, and I pray All I need is some better days Yeah, all I need Are some better days Cause all I want, and I pray I believe I'm kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live in my pace? You're only young one, yeah that's all great But I also to teach you where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's dripping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy, how to get there? Mm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun us need purpose to overcome but try to do what you love when it's said and done because there's so many differences in each of us trust your gut it can show you what you want living life every day late at night not okay all i want and i pray all i need are some better days yeah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 It's gonna be a day. Wake up. It's gonna be a good Wake <laughs> <laughs> up. be a <laughs>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 mantap harus Ah, ini teman-teman ini baru selesai semua nih satu sesi saya ketinggalan jadi belum, belum bisa belum bisa saya uh, uh, bertanya sama mereka karena mereka mungkin sibuk dengan dengan settingan masing-masing ya teman-teman ya ah, ini dia Oh iya, yeah. ada Om Fatah sama Om Farhan di sini ya. Gimana Om Farhan? Oh, ini dia. Oh. Ini kita uh, bersama Om Farhan sama Om Fatah di sini dan beberapa dari teman-teman yang lain. Nanti kita bisa akan uh, spill dari burung-burung mereka. Dan kita akan uh, bertanya tips-tips uh, perawatannya apa aja sih yang buat uh, burung mereka tuh jadi uh, indah di lapangan lomba. gitu. Di sini ada Om Fatah teman-teman. Di sini ada Om Fatah yang nanti bisa kita tanyakan ya beberapa tips dari uh, Om Fatah yang bisa kita ambil ilmunya. Tadi gimana Om? Menang? Tadi? Enggak, nggak masuk tadi. Oh nggak masuk? Oh, Terus uh, apa lagi Om? Yang kira-kira, kira-kira kurang dari burung Om? Buka tutupnya ya Buka tutup ya Oke ya iya okay, iya Masih mungkin masih banyak kelatihan Masih belum masih dapat. belum dapat ya Om ya Nanti kita akan uh, bertanya lebih detil lagi ya teman-teman ya Dengan Om Fatah mungkin di kediaman ya Atau di uh, tempat beliau Nanti kita akan uh, spill beberapa burung-burung beliau nih Gitu ya teman-teman ya Begitu uh, Om Fatah ya Lanjut Om ya. Ada lagi temen kita nih Om Farhan oh, ya, Om Farhan dari Bogor ya Om. Dari Bogor. Om. Gimana Om tadi uh, burungnya uh, ada kendala nggak di lapangan? Alhamdulillah, selama ini nggak ada kendala. Nggak ada kendala ya? Hmm. Nah, uh, ada ada perawatan spesial nggak burungnya? Kalau untuk perawatan spesial sih baik lagi sama perawatnya eh, ya. Es krimnya, es gitu. Sawi pakcoy hmm. sawi cacing, sawi apa gitu? Oh itu harus ya harus? Harus ya. Iya, seminggu tuh harus ada tiga kali lah. Seminggu ya? Hmm. Makan spesial dah, Om paling kita pakainya pakan kiloan sih pakan kiloan teman-teman iya, ya pakan kiloan bisa ngedur, nanti kita spill ya teman-teman ya kita spill burungnya seperti apa dan masih banyak lagi teman-teman di sini yang uh, nanti kita bisa tanyain satu-satu sebelum lomba iya. itu biasanya burung diapain dulu dia? sebelum lomba sih tadi pagi ya tadi hmm. pagi uh, di embun, beres embun langsung dimasuk umbara nah dari umbaran sambil mandi sih dia oh sambil mandi ya iya, nah minam. tadi dapat berapa om? Hmm. tadi cuma dapat nominasi di doang nominasi, nominasi so, juga lumayan ya teman-teman ya <laughs> nominasi keberapa om? kelima sih kelima, iya. kelima teman-teman ini gimana om? mantep om, mantep mantep, mantep ya eee, uh, penjuriannya gimana? eee, uh, adil kah? penjuriannya mantep, bagus kah? cakep, cakep om, cakep om, ya. om. Mantap. dong penjuriannya um, bagus teman -teman, ya teman-teman ya dengan om siapa? kenalin dulu om om Mamed, om Mamed dengan om Mamed, nanti kita ini seburunya yang mana om? ada dua sih om, oh. yang ada satu dua, ya. penari yang satu di dalam okay. Karapan Sakti Karapan Sakti ya, ini. nanti kita akan spill burung yang Om ya huh? dan juga di, di lapangan nanti kita akan spill uh, gimana kinerja yang Om Mohamed Nan, masih nan, bahan Om, oh, masih bahan ini. Oh. Masih bahan ya Om? Bahan. Ya? Oh. Berarti masih banyak yang dilatih ya. Iya, masih banyak PR-nya lah. Masih banyak PR-nya. So, ya kayak burung omado ah, udah ngabahan iya, lah gitu. iya. Udah cakep iya, pokoknya. Udah cakep ya. ya. Yo. Pokoknya semangat terus. Yoi. Masih di sini ya Om. Ya. Semangat dari Bogoraya. Ayo. Nah, ini dia nih. Perkenalkan Om, Om siapa nih namanya ini? Perkenalkan nama saya Abdul ya, nah, om Di Abdul Facebook ya, ya, ah. sih aja, ah. yeah. Yeah. So. Om Abdul ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Uh, rasanya tadi, uh, lawan-lawannya enak, uh, ada, ada tantangan gak? Atau burungnya ada kendala nggak? Kalau buat lawannya sih kayaknya lawan lawannya bagus-bagus ya Bagus-bagus uh, ya? Bagus -bagus. Nah ini mah hoki aja sih, tadi menang Hoki aja ya, oke okay. <laughs> nah, Burungnya yang mana om tadi om? Ini burungnya yang, oh, yang, yang... warna warni ya tadi Iwana ya? Iwana-warni, oh. <laughs> Nanti kita akan uh, apa uh, spill burungnya lah teman-teman Kayak gimana sih burungnya? Uh, itu lagi posisi apa loh posisi lagi bagus bagusnya kah atau ada kendala yang lain oh, burunya lagi on fire nah, burunya kebetulan lagi beres beres nyulam ya bukan babun beres, beres, beres nyulam ya beres nyulam beres nyulam babunya ya, gak terlalu ini Malu tapi itu itu ada ada, ada tipsnya gak? Kalau biar senyum biasanya kan agak sulit ya teman-teman yang biasanya rata-rata kalau habis biar senyum mandep dan lain-lain. Iya -lain betul ya. betul. Itu om apa? Kebetulan sih kalau buat burung ini sendiri ya Dia nggak terlalu nggak gitu ya? terlalu sulit ya om. ya, gampang sih dia. Kayaknya kayak lokal aja biasa, kaya lokal aja, gitu. extra pudingnya kaya kaya gitu. kayak biasa kaya aja, ekstra gitu. puding ya biasa, gak ada yang spesial, gak ada yang spesial gak ada ya. Yang spesial. Gimana tadi apa nol? Apa nih? Tadi tadi naik yang mana? Oh naik. tadi naik F 2 F 2 ya. ya. Ah, terus gimana kerjanya? Kerjanya sih sebenarnya durasi kerjanya udah oke okay lah ya buat seri-seri ah. gede ya, tapi. Durasinya masih kalah lah sama burung-burung kecil. oh tapi masih masih ada uh, uh, apa namanya perawatannya gimana dulu? Kalau buat uh, teman-teman nih, ya kalau buat seri-seri gede sih, kalau saya pribadi sih ya uh, hmm. nggak jangan terlalu rendah juga sih ya. Kalau buat F-nya, kayak misalkan F kita pakai sayurnya pakcoy. Kadang kita pakai pir juga kalau buat seri-seri gede, khusus seri-seri besar ya. Iya, buat seri-seri gede kita, kalau kita main uh, apa ya F-nya yang standar yang rendah kayak gitu buat burung-burung kecil, kayaknya birahinya nggak dapet dong. Oh gitu iya oh. soalnya kita kalau main burung-burung gede, birahinya harus nemu dulu beda sama burung-burung kecil. Kalau burung-burung kecil, kita harus rendahin birainya karena posisinya burung-burung kecil itu kan pasti rawan buat nabrak. Betul sekali. Ya. dapet tips teman-teman ya dari Om siapa dikenali dulu. Dong. Saya Radit dari om Bogor. Radit, ya dari Bogor ya. <laughs> Ini dapat nih, dapat ilmu <laughs> lagi dari Om Radit. Ya. Ah, Ini sangat bermanfaat. Dan di rumah teman-teman juga uh, bisa menggunakan ya, ya Om ya. Bagi-bagi uh, ilmu aja, dan apa pengalaman yang kita betul, Radit, tuh itu ya. burung uh. kecil sama burung gede ya perbedaannya hmm. udah pasti banyak. Banget ya. Sangat, banget. Banget kalau kita main burung-burung kecil ya otomatis pakan pakannya tuh ya standar-standar aja lah kayak misalkan kenari sih sama biji sawi nggak terlalu banyak kalau burung-burung kayak gede F2, F1 gitu ada makanan khusus? ada nigger seed biasanya oh gitu oh. nigger seed itu selalu kita campur di pakan supaya apa ya ada angkat angetnya lah di negeri hangat ini Tips dari Om Radit sedikit aja. Nanti, nanti masih mau naik lagi nggak? Masih, ya? masih masih lanjut. Jadi ya? baru ya juara satu nah, Itu kombinasi Alhamdulillah. doang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita akan uh, terus pantau ke Om Radit ya siap, gurunya, Om. Siap, teman. siap. Oke teman-teman, di tadi kita udah saksikan ya teman-teman. Uh, gimana sih uh, mereka uh, ganteng di lapangan? Settingannya apa aja sih? Uh, Mungkin nanti kita kupas lagi Apa yang bisa kita gali dari mereka Berhubung sekarang sudah Setengah enam uh, Ini persiapan kita untuk berbuka puasa uh, Semoga di Ramadan ini Kita bisa diberkahi oleh Allah SWT ya, teman -teman. Begitu teman-teman ya, Kita sudah saksikan uh, Dari Kenari Mania Bogor uh, Tadi cuplikan-cuplikannya ya Waktu pas kita ganteng, Pas kita lomba gitu. Uh, berikut tips-tips yang dari uh, mereka sampaikan uh, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Amin. Amin. Amin. Saya mengucapkan terima kasih telah mengikuti video ini semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah dan kami kicau mania Bogor mengucapkan selamat, selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Ya. Arek mania Bogor.